Selamat pagi. Ini adalah update hari ke-11 di kebun. Seperti boleh lihat di sini, bumbung palm house ni nak dekat sial dah. Tinggal nak letak atap je, sikit lagi ni. Dan barang-barang yang ada di sini sebelum ini Dan kemahnya dah dipindahkan. Barang-barang letak di bawah palm house ni sebab dah ada bumbung. Dan kemah diletakkan di tempat untuk mengisi kopi ke dalam polybag masa terdekat ni, kerja-kerja yang perlu dibuat adalah niatkan atap ni, niatkan bumbung farmhouse ni mengisikan coco ke dalam polybag jumlah yang ada ada sekarang ada 150 polybag, jumlah yang diperlukan 500 polybag dan niatkan sambung weed mat